Hey, what's up everybody? Kembali lagi dengan saya, Marcel. Hari ini kita rencananya akan pergi mancing. Uh, saya sekarang posisinya lagi di daerah Serangan. Seperti kalian tahu, sebelumnya kita udah pernah ngambil video di sini, dan sekarang kita mau pergi mancing. Ini adalah serangan harbor. Kondisi sekarang sudah mulai rame ya uh, di depan-depan ini barusan ada uh, kap rahu prahu yang nurunin orang-orang uh, kayak wisatawan lokal gitu. Nah ini adalah kapal yang akan kita naiki. Itu teman-teman uh, kita tuh di sana tuh. Ini kapten kita. Ah ini yang bakal, bakalan bawa kita ke tengah. Namanya Kapten Kapten Hook. Kita masih tunggu satu orang ini sebenarnya. Orang ini dari tadi sama-sama tapi belum nyampe nyampe dia. Wow lihat di sana tuh, mantap. Mantap ya? Ya untuk sekedar datang nongkrong bawa bawa pacar jalan-jalan juga oke okay lah, nikmatin sunset. seperti di sana mantap lah. Oh. tapi sunsetnya hari ini agak kurang kurang bagus tertutup awan harusnya lebih lebih lebih cerah lagi dari sekarang. tuh lihat ada pun ada pun yang datang untuk foto-foto uh, di sini. Jadi guys ceritanya kita pergi sekarang jam berapa? Jam jam jam, jam 6. Kita mancing jam 6, baliknya tidak tentu. Nanti kalau kita udah merasa kedinginan, butuh kehangatan, ambil selimut, telepon bapaknya, suruh bapaknya jemput kita. Ah gitu dah. Nah, ini kita udah menuju ke atas perahu. Eh, sihai dulu, eh. Oke okay, gas gas gas gas. Langsung ke belakang. Ya ini kita udah langsung OTW. Lanjut Om Kita mau nge drift ke mana? Minggu main berat. Ke tengah. Man, ambil nah, ini dulu semua ya kan kan nah, ya. mancing, mancing maniak oh, oke okay. nanti saya ada mantap bisa macut bisa Nah. Sama, sama apa namanya siapa namanya sama, perkenalkan nama dulu Semi uh, dulu dia penyanyi tapi sekarang sama, menekor, pemancing menekor, ya. jadi penyanyi jadi itu gunung Abang ya eh Agung ya apa rinjani? Semangat. Agung. Rinjani belakang sana ya. Uh, kita udah meninggalkan Dermaga. menuju tempat pemancingan. Masuk, masuk ke tempat keramba hiu. Kita ya. bawa pancing di depan hiu. Oh jadi ini kita mancing di tempat keramba hiu ya? Keramba, keramba. keramba hiu. Ada ada ikan hiunya di dalam. Ada. <pregunta Deus _ tutto> <_ tutto> Masih jauh, Pak? Kira-kira berapa lama kita dari dermaga ke sana? Ya, kira-kira lagi 2 menit. dekat berarti. menit, 4 menit berarti dari dermaga ke sana. Oh, ini dia tempatnya. Oh, ini dia buaya ya. Pakjero, yes. <ti in hari> kan. Mantap. Oke. Charlie sudah kita sudah sampai, guys. Aman ini, Kita sudah sampai. Awas sama kena Bulu, tabrak nanti. Ya, Pulang bentol-bentol mah itu katanya ikan di mana nah, dapatnya? Ya, ya ha? Hati -hati kan. Nah, itu kan ya. kaki tuh. Ya. Pegang dulu, naik dulu, pegang dulu satu. Ya. Santalnya ditinggal. Belum, Yu. Biar mana dulu? Satu dulu nah, pegang dulu satu. Bar Tuh ternyata dari sana lebih dekat ya. Kita coba dari berenang dari sana ke sini. Dekat. Ya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Permisi, permisi. Woi, ah, permisi. ini kita udah nyampe nih. Bapak-bapaknya udah dapat. Dapat apa pak? Woi, mana pak, lihat tabungannya udah banyak. Enggak, kepiting aja. Hmm. pakai umpan apa pak? Cacing. Cacing. Mana dong? Udah ada beberapa pemancing di sini. Woi, mantap kali Om omelia, eh. lihatlah dulu. Woi, yes, keren pak. Kerennya, Weh. nah ini ada beberapa pemancing di sini yang coba untuk mancing, dapat Pak, belum datang jam berapa? Baru sore tadi. Ayo kita sama-sama beradu nasib. Siapa tahu dapat hoki kita hari ini, ya? Apa umpannya, Pak? Gak cari gini. Gue ini udah dapat banyak nih, Ini udah berapa ekor nih? Oh, udah lumayan ini, mantep ya nih. Jadi seperti ini kerambanya guys. Tempatnya itu nggak terlalu besar ya, untuk maksimal 20 orang masih masih cukup lah untuk mancing. Nah, kita lagi rakit-rakit pancing. Merakit-rakit kuno. Merakit-rakit Nah, ini ini ini master saya nih, master saya yang ngerakit yang pancing, pancing saya ini. Ya? Saya kesini sengaja memang nggak bawa pancing itu? karena kalau saya bawa pancing nanti saya yang dapat semua. Jadi, Allah tuh nih hiu paniol. Sudirajila, <laughs> Kimia tuh nih ya. Nah, kalau Om Eli nanti saya sama Om Eli bertaruh siapa Om yang dapat dapat duluan. Nah itu Gunung Agung. Kalau di sana itu itu Gunung Batur gunung Agung di sana udah Oke jadi seperti itu kita udah di keramba kita mau rakit-rakit dulu uh, alat kita jangan kemana-mana terus saksikan keseruan kita hari ini karena kita bakalan di sini dari jam 630 sekarang itu sampai jam kemungkinan jam 3 subuh baru kita bisa balik ke uh, Harbornya, keserangan yang tadi yang kita naik Oke, okay. jangan kemana-mana guys Terus ikutin kita, oke okay. Apa oh, Ini uh, om sini Siobelan Pemancing senior yang dulu pernah ikut lomba mancing waktu di Trans TV, ini pernah dapat ikan yang sangat besar, strong. Selain hmm. itu, dia udah rakit satu, satu ya. udah selesai, oh. tinggal di sana. Untuk penerangannya di sini mereka pakai yang namanya solar panel, disambung ke aki. Langsung gas. Yang, excepto, Tidak, yang, itu yang seperti itu. itu pak. Ada yang nelpon-nelpon. Eh nelpon. hey, mantap pak. besar Apaan? besar. main besar. <coughs> Mahal. Mahal bro yang mancing mania dulu. Mancing mania. Foto dong. Wow keren. Wow.